Gusur Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti torehkan rekor kemenangan terbanyak di Liga Champions. Carlo Ancelotti menorehkan rekor pelatih dengan kemenangan terbanyak di pentas Liga Champions, usai membawa Real Madrid mengandaskan Celtic dengan skor 5-1. Lima gol kemenangan Real Madrid masing-masing diciptakan oleh Luka Modric, Rodrigo dan Marco Asensio, Vinicius Junior serta Federico Valverde. Sementara itu Celtic mencetak gol hiburan lewat aksi Jota. Berkat hasil ini, Real Madrid finish sebagai juara grup F dengan perolehan poin 13. Di sisi lain, Celtic harus terpuruk di dasar klasemen dengan hanya meraih dua poin. Raihan poin penuh atas Celtic ini menjadi kemenangan ke-103 yang diraih Ancelotti selama berkarir sebagai pelatih di pentas Liga Champions. Berkat hasil ini, Ancelotti pun melewati rekor kemenangan terbanyak di Liga Champions yang sebelumnya dipegang manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, 102. Setelah kedua nama tersebut, ada manajer Manchester City, Pep Guardiola yang sudah meraih 96 kemenangan, disusul Arsene Wenger 86 dan Josh Mourinho 81. Ancelotti meraih 103 kemenangan sebagai pelatih di Liga Champions bersama 7 klub, yaitu Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern Munchen, Napoli, dan Real Madrid. Berbeda dengan Sir Alex Ferguson yang meraih dua trofi juara, Ancelotti sudah empat kali membawa timnya juara di Liga Champions, masing-masing dua kali bersama Milan dan Real Madrid. Ancelotti pun berpeluang untuk semakin mempertajam rekornya karena Sir Alex Ferguson kini sudah pensiun. Real Madrid versus Celtic diwarnai tiga penalti, Los Blancos menang 5-1. Matchday terakhir grup F Liga Champions 2022-2023 mempertemukan Madrid versus Celtic. Duel berlangsung di Santiago Bernabeu Kamis 3 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid mendapat hadiah penalti 5 menit pertandingan berjalan. Back Celtic, Moritz Jens melakukan handball di kotak terlarang. Luka Modric maju sebagai eksekutor penalti dan sukses menyerangkan bola ke gawang. Madrid memimpin 1-0. Los Blancos kembali mendapatkan mencetak gol dari titik putih pada menit ke 21. Kali ini giliran Matt O'Reilly yang handball di kotak terlarang saat memblok tembakan Rodrigo. Rodrigo menjadi eksekutor penalti kedua Madrid dan tidak menyia-nyiakan kesempatan mencetak gol dari tembakan 12 pas. Madrid unggul 2-0. Wasit kembali menunjuk titik putih pada menit ke 35. Kali ini penalti diberikan kepada Celtic atas pelanggaran Ferland Mendy kepada Lial Abada. Josip Juranovic gagal mencetak gol saat maju sebagai eksekutor penalti Celtic. Bola tendangannya bisa ditepis di baut court twice. Madrid mencetak gol ketiga, 6 menit babak kedua berjalan. Bola tendangan Asensio sukses menaklukkan kiper Celtic, Johar. Pesta gol Madrid tidak berhenti sampai di situ. Skuad asuhan Carlo Ancelotti menambah gol pada menit ke-61 melalui sepakan voli Vinicius Junior. Madrid mencetak gol kelima 10 menit kemudian. Kali ini giliran Federico Valverde yang merobek jala Celtic lewat tendangan dari luar kota penalti. Celtic memperkecil ketertinggalan pada menit ke-84 via bola tendangan bebas Jota. Duel berakhir untuk kemenangan Madrid 5-1. Cross ikuti jejak Modric pensiun di Real Madrid. Gelandang veteran Real Madrid menegaskan itikat baiknya untuk mengakhiri karir di Santiago Bernabeu seperti yang ingin dilakukan Luka Modric. Toni Kroos memiliki argumen yang kuat untuk mengklaim bahwa dia telah menjadi yang terbaik dari siapapun di Spanyol dalam posisinya dan bahkan mungkin lebih dari itu. Itulah sebabnya hal itu menyebabkan banyak penggemar, baik Real Madrid dan sepak bola, kebingungan sehingga dia mungkin pensiun di akhir musim. Toni Kroos, 32 tahun, telah memasuki bulan-bulan terakhirnya bersama Real Madrid menjelang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2023. Di sisi lain, pelatih sekaligus manajer Carlo Ancelotti juga telah mengatakan kepada media bahwa dia mungkin akan pensiun setelah kontraknya berakhir pada akhir musim ini. Sebab sejauh ini belum ada pembicaraan baru terkait perpanjangan kontrak untuk Tony Cross. Apa yang selalu saya katakan dan itu tidak akan berubah adalah bahwa saya tidak akan pergi kemanapun. Atau Toni Kroos dikutip bola stylo dari Mundo Deportivo. Bahwa saya akan versiun di sini, satu-satunya hal yang saya tidak tahu adalah kapan. Tegasnya, saya akan memutuskan antara Januari dan Maret yang pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Jelasnya. Menariknya, situasi serupa terjadi kepada pemilik nomor punggung 10 di Real Madrid, Luka Modric. Luka Modric 37 tahun, kontraknya bersama Real Madrid juga akan berakhir pada 30 Juni 2023 datang. Real Madrid bantai Celtic, Ancelotti kembali puji penampilan Valverde. Carlo Ancelotti puas betul dengan penampilan Federico Valverde usai Real Madrid menang telak atas Celtic di matchday terakhir Liga Champions 2022-2023 dini hari tadi. Usai pertandingan Don Carlo langsung memberikan pujian pada salah satu anak asuhnya tersebut. Bermain di hadapan para pendukung yang memadati Stadion Santiago Bernabeu, Kamis 3 November 2022 di hari waktu Indonesia Barat, Real Madrid berhasil meraih kemenangan 5-1 atas Celtic. Selepas pertandingan, Ancelotti melihat mental para pemainnya sudah mengalami peningkatan. Ia mengakui Valverde lebih percaya diri untuk bisa menunjukkan penampilan apik bersama Real Madrid. Ini lebih tentang aspek mental para pemain. Sekarang mereka lebih percaya diri, terutama Valverde, kata Ancelotti. Sebagai catatan, musim ini Valverde sudah mencetak 8 gol dan 4 assist dari 18 penampilan di semua kompetisi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan karena di musim 2021-2023, pemain berusia 24 tahun itu hanya mampu mencetak 1 gol dan 2 assist dalam 46 penampilan di semua kompetisi. Bukan hanya Valverde yang menjadi sorotan, Ancelotti juga melihat musim ini Vinicius bermain lebih baik. Beberapa kali pemain lincah asal Brasil itu memberikan ancaman di kotak penalti lawan. Dia meningkat secara dramatis dalam hal gol yang dia cetak musim lalu. Vini bergerak lebih baik dan menemukan posisi yang baik di dalam area penalti lawan, tandasnya.